so guys balik lagi bareng gue ada Andri Molana di game Agnek ya kali ini kita nyoba mencece ya waduh tembin sekali gua pakai suara ini ya biasanya itu cuman gameplaynya doang eh. ya ya ya dan terus ini macam mana ini? ini nih siapa Exo gua masih kurang bagus masih belum Mastery nah ini blue poisonnya bagus enggak sih tapi kayaknya enggak lah so siapa ini, ini yang saya bingung sekali Oke okay, kita okay. ini kenapa sih enggak ada si panik mana sebetulnya mampu hmm, hmm, hmm, tidak ketemu Eja please Eja dimana kamu Eja What the heck? Tidak ada eja dong. What the? Oke. Okay. Tidak apa-apa. Mungkin kita pakai ini saja. Oke, oke, oke, oke, oke. Jadi bagaimana itu situasinya? Berarti di atas itu tidak menggunakan mm -mm. Berarti swordsnya nya ke kanan. Oke, okay? bukan ke atas. Da -da, berarti ini pakai ini eh eh bung bung lewat bung astaga naga lewat eh, dong aduh tidak ada siapa siapa nih nang menguleh waduh menguleh mana ini menguleh nah ban bang lewat bang kita lanjut lagi gua turun ini tuh jadi iris 8 <laughs> ya ampun susah banget <tuh> <tuh> ya ya ya ya ya aduh Aduh, sedikit lagi orang yang terakhir, saudara-saudara. No, sudah kita pakai ini saja. Berapa jadinya? 500 Tepat sekali Oke okay, selanjutnya ini 524 Jadi Oke Oke selanjutnya Itu EXO Eh hey, langsung juga ini は uh, langsung aktif nih。戦争 oh, okay, selanjutnya itu ini。Lepaskan. Okay. Lepaskan. Lepaskan. Okay. Lepaskan. Mungkin playnya laju ini Oke okay, mantap sekali ya Ada support-support gitu Mantap sekali jadinya <laughs> Anda belum sampai sudah mati duluan. Oh, <laughs> luar selanjutnya itu Kesini saja Ini kesini Ini saatnya mati di luar sudah mati di kekuatan kekuatan support ini Udah, ada nih. Tunggu sampai orang lari ini Mas. Okay. ya udah, udah, udah, di sini. ini harus dimatikan terlebih dahulu oke okay. nah ini selanjutnya siapa lagi? Tanda tangan. Oke ini sedikit. Nah mantap sekali. Akhirnya sudah berhasil ya. Ya ampun. Dari lewat dong. Ya Allah.